Seperti itu ya, jadi mohon bantuan sekali lagi untuk teman-teman yang akan mengikuti sesi presentasi dari kelompok lain. Kameranya nyala, kenapa? Karena nanti teman-teman akan ada kesempatan untuk tanya jawab. Nah, setiap tanya jawab, teman-teman boleh langsung raise hand supaya nanti kelompok itu memutuskan siapa yang dipanggil, namanya untuk bertanya. Nah, setiap teman-teman dapat kesempatan bertanya, dan teman yang di dalam kelompok yang lagi presentasi itu menjawab, maka yang menjawab akan dapat poin, dan yang bertanya akan dapat poin, teman-teman. Makanya kameranya minta nyala, seperti itu. Untuk instruksi yang pertama, apakah jelas, teman-teman, tentang kamera? Jadi, minta bantuan nyala kameranya. Bagi nanti eh, yang kameranya tertutup, mohon maaf akan di-remove dulu. Silahkan nanti join lagi di jadwal presentasinya. Admin akan bantu untuk admit. Yang nanti akan bertanya di sesi, ini kan ada kelompok pertama yang presentasi. Nah, nanti kelompok pertama itu akan mengatur siapa yang nanya dari hasil raise hand, teman-teman, dan siapa yang akan menjawab. Yang bertanya akan dapat poin, yang menjawab akan mendapat poin. Jangan rebutan ya, itu dari tiga anggota kelompok, silahkan dibagi. Mungkin silakan Tabita dulu yang jawab, atau siapa, silakan saling atur. Saya tidak akan mengkoordinir atau memoderatorin pada saat teman-teman presentasi. Jadi itu malah langsung. Terus, teman-teman cek di morning. Di morning dan di kelas untuk sebenarnya sudah berulang-ulang di copy, supaya tidak lupa, saya juga supaya ingat. Tolong presensi di morning, ini sudah jam 3, berarti teman-teman sudah bisa presensi di topik 0 seperti biasa setiap pertemuan teman-teman isi daftar hadir. Ini bukti kehadiran teman-teman di UTS. Tolong diisi eh, sampai ada terrecord gitu ya. Seperti itu. Terus yang kedua, teman-teman perlu mengisi assignment ini. Saya lihat teman-teman udah pada ngisi dan ini batasnya harusnya tadi sebelum jam 3. Sudah pada ngisi data juga. Terima kasih yang sudah mengisi tepat waktu. Dan yang terakhir pada saat nanti teman kalian ada yang presentasi, teman-teman itu akan memberikan penilaian. Yang menilai hanya teman-teman yang hadir di sesi presentasi. Jadi kalau teman-teman nggak hadir di sesi presentasi kelompok 7, Anda tidak perlu mengisi dan tidak perlu menilai kelompok 7. Tapi kalau teman-teman hadir di presentasi kelompok 7, teman-teman silakan isi penilaiannya. Jelas ya teman-teman, jadi yang mengisi di Google Form ini adalah teman-teman yang hadir mendengarkan presentasi, nyala kamera, Anda boleh kasih nilai untuk temannya. Kan kalau nggak lihat presentasinya, apa yang mau dinilai gitu ya. Jadi silahkan, untuk yang hadir, silahkan mengisi ini. Nah, formnya apa sih yang diisi? Formnya seperti ini teman-teman. Jadi silahkan gunakan akun ACID, untuk teman-teman mengisi formulir ini. Karena kalau dari Gmail biasa nggak bisa. Linknya ada di mana? Linknya semua ada di morning. Itu aja instruksinya. Jelas ya teman-teman? Sekarang kita sudah 3 lebih 10. Nanti kalau ada yang, ini sudah mulai nyala ya, mulai jalan. Kalau ada yang eh, kameranya mati, admin akan merimut teman-teman. Tapi bagi yang nyala dan ingin ikut sesi tanya-jawab, nanti silahkan reset. Teman kelompok lima yang akan memutuskan siapa yang nanya dan siapa yang jawab. Baik, saya akan serahkan ke kelompok lima langsung. Sudah hadir semua ya. Silakan. Ya, hadir, Cik. Baik. Uh. Selamat sore rekan-rekan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan web kami yang bertemakan tentang kuliner. Di kuliner ini sebelumnya saya akan jelaskan dulu. Di kuliner ini sebelumnya saya dan kawan-kawan ingin membuat buku seperti buku resep gitu, web resep yang awalnya tadinya mau resep Indonesia cuman karena setelah berunding kayaknya terlalu banyak dan ini, jadi kita putuskan untuk masakan populer di Jawa Barat saja. Nah, dan ya bisa dilihat dari next. Nah, di sini ada ada di homepage-nya ada eh, nav home sama masakan. Dan di sini ada contoh kemit kemit ah oh, sorry sorry sorry nah, jadi di di home ini, ini cuma ada contoh doang kayak kalau di toko bisa dibilang seperti itu nanti kalau misalkan kita ke home ke home kan balik lagi tapi kalau kita ke masakan nanti kita ke masakan yang kita tampilin nanti kayak misalkan ada ada surabi ada segala macamnya nanti kalau kita masuk ke masakan tersebut Uh, lalu untuk, untuk mungkin buat uh, user guide-nya bisa dijelaskan oleh rekan saya Vina mungkin. Oke okay, untuk uh, user guide-nya itu kalau misalkan tadi kan yang seperti yang sudah dibilangkan kalau home kita klik home nanti bakal balik lagi ke tampilan seperti ini gitu kan. Terus kalau ada masakan nanti masuk ke yang uh, page masakan gitu kembali ke habis itu misalkan ada empal gentong gitu ya di sini. Kalau kita klik empal gentongnya nanti bakal masuk ke halaman empal gentongnya. Di dalam empal gentongnya, eh, gentongnya sendiri itu ada home sama masakan sama kayak yang tadi sih. kalau ke home, ke home kalau ke masakan, masakan lagi. Gitu. Misalkan kalau yang dimasakan juga kalau misalkan kita mau pilih empal buk, nanti langsung langsung ke langsung masuk ke empal ya, sendiri itu untuk user guide-nya palingan seperti itu sih kita buatnya simpel aja. Um, mungkin sekian dari uh, kelompok 5 Ada yang mau bertanya? mau didemonstrasi oh, kan ya. Untuk di demonstrasi website sorry. Sudah terlihat jadi, bagian yang home-nya, jadi kita di home-nya itu ada kategori. Kategorinya itu yang pertama, itu ada top tiga makanan Jawa Barat sama top tiga makanan untuk pemula, gitu kan? Jadi, di home ini kita tuh buatnya ada dua kategori biar lebih memudahkan, gitu kan? Nah, ini untuk tampilan home-nya sendiri. Kalau kita klik home-nya, kan tadi kayak yang tadi yang udah dijelasin, bakal balik juga ke home-nya ke halaman yang ini. Terus, kalau misalkan kemasakan, bakal ke yang pasakan ini. Masakan eh uh, ada beberapa menunya ya Kalau misalnya kita mau kepala gempuk Eh, kepala gempuk itu Nanti klik aja gitu Mau gambarnya, mau ini juga bisa Gitu sih Mungkin sekian dari kelompok kami Komentar sedikit buat teman-teman oh, oh, kelompok, it's kelompok it's ini uh, Kita kan udah belajar font family ya kadang-kadang kalau kita lihat uh, pakai time penyeraman gini itu kadang-kadang ngelihatnya kayak default banget nah teman-teman pakai CSS untuk ganti fontnya yang sangat kelihatan di font sih kalau atas sudah bagus nih, makanan populer, khas Jawa Barat tapi begitu ke sini masih time penyeraman, masukkan aja uh, Selamat sore uh, Cici sama Astus-Astus kalian jadi kami dari kelompok tujuh uh, membuat website yang bertema travel ya jadi eh, jadi pertama itu ada ada home jadi di home ini dia ada 5 ada header fasilitas list foto list foto harga sama footer jadi ini untuk tampilan bentar saya geser okay, dulu ini untuk tampilan eh, headernya tuh begini ya terus untuk tampilan Uh, fasilitasnya nih, kayak gini, setelah itu untuk uh, list fotonya seperti ini, terus untuk harganya kayak gini. Sama untuk footernya, ya simple aja. Selanjutnya akan di presentasikan teman saya, Bilzan. Oke. Okay. Uh. Sudah dari home, lanjut ke objek wisata. Lanjutin headernya sama seperti sebelumnya. Di sini ada penjelasan objek wisatanya. Di bawahnya belum, belum. Di bawahnya ada foto-foto objek wisata. Bawahnya lagi puter, ya. Bukan puter ini. eh uh, aya tim gitu kelompok di bawahnya baru putar seperti itu selanjutnya jelaskan Yeremia dari dari objek wisata bisa langsung ke tentang Bromo di sini ada seperti Om yang Om Martin jelas Om Martin jelasin yang kedua ada eh, ada deskripsinya dan ada footernya juga. Nah, aku langsung ini aja deh. tampilin website-nya ya. <tuh> jadi websitenya tuh seperti ini. Jadi pertama tuh ada home, jadi objek wisata, tamu promo, ada sama referensi. Terus di sini. Uh, ada kayak headernya, kayak selamat datang gitu. Terus kalau yuk langsung cek bisa ke bawah sini. Kayak ada jadwal tour, angkutan, alat. Kayak dijelasin gitu. Terus di bawah sini ada alge-wisata kayak menjelasin. Kalau di hover bisa kayak muncul kayak gini. Ini apa-apa aja nama tempatnya. Setelah itu ada rencana gitu. Kayak di hover juga ada animasinya lah gitu. Terus di bawah ini ada footpadnya terus disini ada fix button jadi bisa ke atas misalnya kamu objek wisata yang tadi ya ini juga mirip-mirip terus tinggal yuk langsung klik, ini ada objek wisata dijelasin gitu bisa dibaca gitu ya bisa di over juga bisa di kayak gini ada Dan ada skalanya ini. kalau di -offer. terus ada ada quotes nikmati tanpa membuat mati terus ya ini Putarnya, terus ada terus disini tentang bromo aduh aduh kenapa nih oke okay. jadi disini sama ada sejarah tentang kayak bromo gitu tapi singkat aja disini kayak gini terus di sini ya putarnya lagi terus di sini ada referensi itu kayak ya kami buatnya kan ada infonya dari mana terus tentang foto backgroundnya foto icon gitu aja sih uh, sekian dari presentasinya Baik, silahkan eh, David ya terima kasih atas waktunya selamat sore kepada yang terhormat Cemeli Kosm kaliannya dan teman-teman semua kami dari kelompok satu akan mempresentasikan semua project kami dalam tema yang kami pilih yaitu travel Asia. alasan kami memilih travel Asia sebagai tema small project kami adalah karena kami ingin mengenalkan lebih jauh tentang berbagai macam lokasi destinasi wisata yang menarik dan tersumbar dari seluruh Indonesia yang ya. Dan juga alasan kenapa kami memilih 6 provinsi seperti yang terlihat pada layar teman-teman semua, karena itu adalah provinsi yang menurut kami menarik. Berikutnya, pada halaman pertama kita dapat melihat halaman homepage yang akan menjelaskan secara umum mengenai tiap provinsi. Lalu terdapat juga sebuah judul besar perusahaan di dan ada navigasi untuk berpindah ke halaman berikutnya. Dan kami memakai posisi sticky pada bagian navigasinya, jadi saat di-scroll ke bawah nanti navigasinya akan ikut scroll juga. Dan kami menggunakan 6 table row dan dua table data untuk menjelaskan secara muka secara Dan pada halaman dua Jawa Barat, wilayah Jawa Barat terkenal dengan keindahan alamnya yang jarang dimiliki wilayah lain di Indonesia. Banyak tempat wisata di Jawa Barat menjadi incaran wisata karena viral di dunia maya dan eksotis. Di bagian halamannya ada gambar yang dapat di dengan menekan scroll bar berbentuk garis hitam, lalu digeser dan gambar pun dapat di -slide. Dan saya membuat dua navbar, satu navbar untuk nama daerah dan satu navbar untuk nama destinasi wisata. Dan navbar destinasi wisatanya saya sedikit agar dapat terlihat ketika di-scroll ke bawah. Lalu pada halamannya ketiga, kita akan melihat provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia yang menyimpan senjata pesona, baik dari flora fauna dan pesona alamnya. Pastinya. Untuk penjelasan singkat, kami mengenai Kalimantan Tengah kami menggunakan taktik yang di dalamnya ada, ada TAK H1 dan TAK Lalu saya menggunakan dua tabel. Tabel pertama untuk foto utama di sebelah kiri dan untuk penjelasan tempat wisata di sisi kanan foto. Lalu tabel kedua untuk foto yang dapat di drop down atau membesar saat hover. Seperti yang dapat kita seperti yang dapat kita lihat pada foto di PPT kami. Lalu pada bagian bawah ada hidden gem ya di mana jika di hover maka akan flip menunjukkan sebuah destinasi wisata istimewa. Kemudian anak plak Anatol moment dan dan pada halaman 4 Papua, Papua memiliki tempat wisata dengan keindahan yang seakan tak, ber, tak akan pernah habis untuk keindahan dari darat maupun lautnya selalu menunjukkan bagi pengunjung. Selain keindahan alam bak surga ini, di Papua juga masih terjaga kearifan lokal lokalnya sampai saat ini. Sama seperti di halaman Jawa Barat, di halaman ini juga terdapat gambar yang dapat di slide. Oh, kemudian kalimantan selatan kalimantan eh, timur eh Widi. Ya pada kalimantan timur. Ini sama seperti kalimantan tengah tadi untuk penyerasan Dan untuk temperatur saya menggunakan H2 H5. lalu untuk fotonya saya menggunakan DP dari dan untuk penjelasan tempat shoot menggunakan TAP dan saat di fotonya sama seperti yang di kalimantan tengah tadi tapi ini agak berbeda sedikit. Lalu pada bagian bawah ada hidden gem, sama seperti yang tadi. Jika ada HOPOR akan klip sebuah destinasi wisata istimewa. Kemudian ada solusi utara, di mana uh, di solusi utara ini saya menggunakan tabel, empat tabel row dan juga tiga tabel data untuk menjelaskan setiap wisata di solusi utara. Dan ketika gambarnya di-flip, uh, dia akan berubah gambar menjadi gambar kedua. Kemudian ada Bali. Di Bali ini juga sama seperti Sulawesi Utara, eh, hanya berbeda eh, di posisi gambar dan kalimatnya saja. Kemudian, Arthur. Dan kami membuat halaman referensi yang berisi referensi yang kami buat dalam membuat web ini. Setiap halaman memiliki referensi yang cukup banyak situs. Kemudian kami juga membuat eh, halaman kontak as, di mana form yang terbuat di sini, Difungsikan untuk menghubungi kami sebagai pembuat web. Sekian presentasi dari kami. Kami akan menunjukkan hasil kerjasama kami. Yang pertama, di home terdapat table. Dan ketika di-scroll, ini ada navigasi yang di-sticky. kemudian kita ke Jawa Barat terdapat foto yang bisa di-scroll. dan ketika navigasi yang di bawah ini diklik dia akan berpindah ke setiap wisata yang dituju so, ada Kalimantan Tengah di Kalimantan Tengah kita bisa hover di bagian gambarnya dia akan membesar dan juga ada Hidden Gems yang akan flip atau berputar kemudian ada Papua di Papua ini, sama seperti Jawa Barat, bisa di-scroll. Kemudian bisa link di setiap wisata yang di yang tercantum. Kemudian Kalimantan Timur, sama seperti Kalimantan Tengah. Ketika gambar di-hover, dia akan membesar, tapi berbeda tipe dengan yang di Kalimantan Tengah. Kemudian juga ada hidden gems yang dapat. Selanjutnya ada Sulawesi Utara. Sulawesi Utara juga gambarnya dapat di-flip, berubah gambar. kemudian Bali di Bali sama seperti Sulawesi Utara gambarnya dapat di flip setelah itu kita ke reference di references ini banyak link setiap provinsi biasanya memiliki 4-6 link kemudian ada kontak as yang kita dapat isi dengan email dan juga teks area yang pesan yang Anda ingin tulis kemudian ini bisa ditarik, tapi secara vertikal, saya setting secara vertikal, jadi tidak bisa dilebarkan secara horizontal. Nah, sekian presentasi dari kami. Selamat Sore untuk ASDOS, semua mahasiswa dan semua dosen, kami akan mempresentasikan Local Culinary untuk kelompok 8. Di sini yang akan mewakilkan presentasi di sini saya dan Kok Christian dan beserta Rizki itu akan mempresentasikan untuk webnya Oke, okay, uh, di sini saya sudah uh, ada mungkin ada satu keluhan mungkin karena PHP yang bermasalah makanya saya akan diganti sebagai pekerjaan seperti tes dan HTM Oke okay, untuk ini, pertama saya akan jelaskan bahwa ini tampilan webnya untuk kompok kami, kami webnya itu berdasarkan seadanya dan sederhana. Dan ini pergantian formnya sudah sudah betul dan ini sesuai. Dan untuk navigasinya tuh ada beberapa langkah. Ya mungkin dari ini kan menggunakan yang mungkin dari Cici yang ajarkan atau mungkin astos yang ajarkan tentang bagaimana membuat navigasi untuk di, kayak seperti kalau diklik tuh bakal muncul webnya tersebut dan untuk di sini ada beberapa langkah dan untuk langkah kedua kan untuk dimasukkan apa yang mungkin menunya dan stylenya itu style berupanya tuh, tuh kami akan disampaikan sama Rizky dan di sini akan ada makanan belum muncul seperti ini, akan diklik tiga jenis makanan dari Bandung. Uh, silahkan ke Kok Christian. Oke lanjut. Pada setiap konten makanan terdapat tombol biru yang bertuliskan klik untuk melihat lebih lanjut. Pada saat tombol diklik, akan mengarahkan kita ke sebuah halaman yang di dalamnya terdapat resep dan cara membuat makanan tersebut. Kemudian, di bawah resep dan makanan tersebut, terdapat sebuah video dari YouTube yang dimasukkan dengan fungsi iFrame. Lanjut. Tutup menit lagi ya, teman-teman. yang Kemudian untuk lokasi, dan lokasi tersebut terdapat sebuah Google Map, pada dan pada bagian kanan Google Map terdapat sebuah iFrame yang menampilkan rekomendasi tempat dari makanan lokal yang kami bawakan. Lanjut. Kemudian pada menu pesan terdapat sebuah form sederhana kita dapat mengisi nama, lokasi, nomor HP, pesanan dan jumlah pesanan. Kemudian pada menu tentang berisikan source atau sumber konten yang kami ambil dari internet. Dan yang terakhir pada menu kontak as berisikan akun sosial media dari anggota kelompok kami ada Instagram dan WhatsApp. Oke untuk untuk project HTML-nya akan ditujukan oleh Rizky. Silakan Rizky. sebentar terlihatan belum udah loading loading jadi tampilan awalnya itu gini ya di sampingnya ada menu makanan di menu makanan ini kami memilih tiga makanan khas dari Bandung yang pertama cireng kedua batagor dan ketiga ada seblak di setiap kontennya kamu nampilkan gambar dan definisi singkat dari makanan tersebut terus dibawa deskripsinya ada tombol biru. Jika diklik, akan muncul halaman baru yang berisi resep membuat makanan tersebut. Terdiri dari bahan, bumbu, dan cara membuatnya. Terus di bawahnya ada video yang dapat diputar dari cara membuat makanan tersebut. Jika ingin kembali, di kiri bawah ada tombol kembali. Begitu juga seterusnya sampai bawah. Di menu lokasi, kami menampilkan sebuah Google Maps. Dan di samping Google Maps ini ada rekomendasi makanan. Jika dilihat, di sini ada alamat. Jadi fungsi Google Maps ini untuk mencari alamat tersebut. Yang ketiga ada menu pesan. Di menu pesan ini kita bisa mengisi nama, lokasi, nomor HP, pesanan, dan jumlah pesanan. Dan terakhir, ya belum. Kemudian ada menu tentang. Di menu tentang ini kamu menampilkan sumber dari artikel yang kami ambil dan sumber video. Di menu sumber video ini jika nama diklik akan mengarahkan ke channel YouTube dari sumber yang kami ambil. Dan kemudian terakhir adalah menu kontak as. Di menu kontak as ini kami menampilkan sosial media dari kami bertiga, berupa WhatsApp dan Instagram. Sekian asyik presentasi kami, terima kasih. Oke, nah, untuk selanjutnya adalah Food Finder, Raffiq Asa, Rafael Sebencian, Dev, Andrew. Untuk pembukanya di akan dijelaskan oleh Dev. Oke, okay. selamat sore. Saya akan menjelaskan tentang websitenya kita buat. Yaitu Foodfinder. Foodfinder adalah suatu website yang bertujuan untuk mempermudah orang-orang dalam mencari dan membeli suatu makanan di luar daerah yang mereka kenali. Foodfinder juga mempermudah dalam reservasi suatu restoran atau membeli makanan melalui delivery. Mengapa? menggunakan Food Finder. Food finder itu sangat mudah digunakan bahkan untuk anak kecil dan orang berusia lanjut bisa dengan mudah belajar menggunakannya. Food Finder juga terjamin aman dan profesional dalam menangani pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffi. Untuk cara menggunakan Food Finder, kalian bi kita bisa menggunakan akun. Untuk membuat pembuatan akun, kita bisa memilih button register untuk yang belum memiliki akun. Jika sudah, maka akan login. Dalam sistem login memiliki akun ini, seharusnya yang punya akun itu sudah bisa mendapatkan 5% diskon untuk semua makanan. Jika tidak memiliki akun, maka harga makanan akan normal. Selanjutnya. Cara menggunakan Food Finder, di sini di e, halaman home ada gambar, di situ ada tulisan Discover Restaurant that Deliver Near You itu bisa, jika kita memilih button order, maka kita bisa mengorder makanan, tapi sistemnya itu kita yang mengambil makanan ke tempat tersebut. ke Tergantung juga e, untuk restorannya, apakah mereka bisa mengantar atau tidak. Tapi kami di sini merencanakan untuk e, yang order itu yang mengambil pick di bawah ada terdapat resep. Resep itu untuk semua makanan akan ditunjukkan resepnya apa saja seperti contohnya telur atau nasi atau mungkin yang kuliner yang menggunakan roti ada roti, ada yang menggunakan mie. Di bawahnya juga akan ditunjukkan harga dari resep-resep tersebut. Slide selanjutnya. Untuk di bagian bawah kita bisa melakukan order secara langsung jika tidak memiliki akun. Di situ terdapat ada text box untuk nama, nomor HP dan message. Message itu adalah untuk daftar makanan apa saja yang ingin diorder. Ini tidak hanya untuk mengorder makanan tapi kita bisa juga untuk mengorder reserve table di restoran tersebut atau tempat kuliner tersebut. Jika kita klik order maka mereka yang memiliki restoran tersebut akan mendapatkan pesan Anda mendapatkan orderan maupun itu makanan ataupun meja. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh Rafael. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah customer service. Jika pada suatu saat ada terjadi masalah pada aplikasi, atau ada masalah dengan driver yang menjadi kurir pengantar makanan kalian, maka kalian bisa menghubungi CS atau customer service kami dengan nomor di bawah ini. Kami harap dengan begitu, kami bisa memberi kemudahan dan dapat memberi pelayanan yang terbaik kepada pelanggan kami. Nomornya bisa dilihat di bawah. Oke, berikutnya sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Selanjutnya, tampilan web akan dilanjutkan oleh Raffi. Apakah sudah tampil gambarnya? Sudah. Ini untuk halaman pertama terdapat home. Di sini ada discover restoran kuliner around your city. Di sebelahnya ada gambar makanan tersebut, makanan tradisional. Jika, jika kita memilih order, maka akan masuk ke menu order. Tapi ini untuk sekarang masih kosong. Di sebelah kiri ada arrow. Jika kita klik, maka akan berubah ke gambar selanjutnya. Seperti untuk contoh gambar-gambar makanan tradisional atau modern food. Untuk di bagian atas, di, di atas ada nomor untuk contact us. Email dan lokasi. Jika kita mengklik lokasi, maka akan menunjukkan kepada Google Map seperti ini. Ini saya mengambil contoh dari daerah pada larang. Di sebelah kanan ada tombol Search. Jika mengklik, maka kita maka akan tunjuk, tunjuk, menunjukkan tombol Search. Tapi saya lupa me menginputkan teks untuk search search bar-nya. Maka, setelah itu, di kanan ada sidebar untuk sebelah kiri untuk quick akses ke halaman about. Bentar-bentar, uh, itu halaman. Ah, udah, udah ya kok. Udah, udah, maju untuk di bagian about. Di sini ada best food untuk uh, makanan modern, ada dan tradisional food. Ada di sini untuk contohnya stick steak setengah matang. Dan di sini e, untuk deskripsi makanan tersebut jika mengklik Read More maka akan e, menunjukkan tentang apa makanan ini, resepnya, e, buatan dari mana, dan cara membuatnya. Di bawah ada untuk order. Untuk gambar di kanan. Ini untuk... Lagi ya, cepat ya. Ya, ya kok siap kok. Untuk ke halaman selanjutnya ada resep di sini. Di sini ada resepnya. Ini menggunakan slide, gambarnya hanya menggunakan lima dan hanya dua div. Di bawah sama, jika kita mengklik logo ini maka akan kembali ke home. Untuk di bagian paling bawah ada our client. Our client itu bisa jadi client chef atau manager atau karyawan lainnya. Untuk selanjutnya ada blog. Blok ini untuk makanan yang direkomendasikan. Di sini ada contohnya bas alci akang, ada ulek balado telur, nasi uduk. Di sini jika eh, penglihat website ingin memesan, maka bisa mengklik teksnya, maka akan muncul eh, order. Di kontak as. Eh, cukup ya? Iya. sudah cukup. Sekian, terima kasih ada penempatan yang telah diberikan kepada kami 2, untuk mempresentasikan hasil smart project kami yang kami ambil itu revolution dan imannya Mali SMP2 user, user dari halaman 2 ada gambar ini adalah halaman utama dari web balik extensor. Selanjutnya, tombol navigasi jika di akan seperti tombol location di gambar. Dan jika aktif akan seperti tombol call di gambar. Seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, ketika tombol join extension di akan seperti pada gambar dan akan menuju halaman selanjutnya. Seperti yang terakhir ketika ketiga batu nopal akan seperti yang sekarang pada gambar eh, saya serahkan kepada saudara Pandu ya yeah. selanjutnya pada saat kita mengklik batas pantai dan pantai pada negara kita di kita akan muncul penjelasan tentang santai dan di selanjutnya selanjutnya berikut ini adalah halaman konteks dari halaman dari batang curah. Batan Pura dikenal tentang penjelasan tentang Pura-Pura yang ada di Pulau bali Selanjutnya, pada halaman Batan Pura Biografi, Halo, akan muncul daftar Selanjutnya Pada pembagian tugas ini, trick dikerjakan oleh tiga orang, yaitu Al-Hadi, Ananda Satura, Pandu, Dewanaka, dan Pelicap, Tindadiyah. Pada bagian halaman utama website atau halaman hontek dan halaman pilihan destinasi dikerjakan oleh hal hadi Ananda, Taksura. Sedangkan untuk penjelasan destinasi atau pantai dan wisatai sepanjang dikerjakan oleh Terensiap Tengdia. Ya. Sedangkan untuk penjelasan atau dikerjakan oleh Pandu Dilanasa. Untuk laporan dikerjakan oleh dua orang yaitu Al-Hadi, Ananda, Taksura, dan Terensiap Tengdia. Ya. Berikut adalah unjuk hub dari satu dan terima kasih apakah akan menunjukkan apa oh, ya ini yang presentasi hanya Teresia ya ini akan dijualkan oleh saudara Halo, halo, berhasil siapa? Dipersilakan uh, kepada saudari Al. Bentar, bentar. Ini yang share screen siapa ya? Bisa kos dulu nggak? Aku aja yang share screen. Oke, sebentar, oh, udah muncul belum? Udah, udah. Uh, itu halaman utamanya. Kalau join adventure di hopper, bakal kayak gini. Terus, kalau location di hopper, bakal warna merah. Terus, kalau kalau join adventure diklik. Dan menuju halaman selanjutnya, Pantai, Pura, Wisata Instagramable. Terus kalau diklik isinya penjelasan pantai, yang Pura juga sama, yang Wisata Instagramable juga sama. Terus buat bibliografi, isinya penjelasan daftar pustaka dari tempat-tempat yang ada di website. Demikian. Presentasi yang bisa kami sampaikan. Saya, saya dan kelompok saya akan menjelaskan hasil kerja ITS kami. Eh, kita membuat aplikasi Blue. Blue belum merupakan marketplace berbasis website fokus di bidang fashion kami. Fashion di bidang fashion kami menaruhkan berbagai macam produk aksesoris bagi, bagi pria dan wanita. tiap minggu. Kami selalu mem, mem, memperbarui katalog kami agar kami dapat memberikan anda banyak pilihan untuk tetap menjadi seseorang yang stylish. Uh, yang kami yang kami jual adalah topi, uh, aksesoris aksesoris seperti tas, bucket head dan topi. Uh, apa yang ada di dalam website kami? Yang pertama homepage. Homepage di halaman ini kita bisa melihat produk terlaris dan terbaru. Dari Blue, juga ulasan pelanggan dari produk yang kami jual. Yang kedua, produk page. Produk page menampilkan keseluruhan produk yang dijual oleh Blue. Yang ketiga, detail page. Detail page menampilkan deskripsi detail mengenai produk yang dipilih. Juga struktur, struktur pembelanjaan. Selanjutnya akan dilanjut oleh Francisca lalu yang keempat ada resource page yang berisi tentang inspirasi apa eh inspirasi uh, hal apa saja yang menginspirasi kami selama pembuatan website lalu yang kelima ada about about page yaitu uh, berisi siapa saja yang membuat website ini nah di sini ada homepage di bagian sini ada bagian atas ada navigasi navigasi ini untuk membantu pengguna agar bisa berpindah halaman yang satu Halaman satu ke halaman yang lain. Lalu di sini ada uh, best seller-nya ada dua, dompet dan casing. Lalu di sini ada new products. Nah, ini uh, menunjukkan produk produk yang baru saja dirilis oleh Blue. Lalu di bawahnya ada customer review. Di sini bisa dilihat ada... Uh, Review-review dari customer yang sudah pernah membeli produk di Blue. Lalu di bawahnya ada kontak dan sosial media dari toko kami. Nah di sini ada halaman produk. Ini galeri galeri produk dari toko kami yaitu ada kacamata, topi, dompet, tas, casing HP, tempat laptop. Jadi kalau misalkan ada customer yang mau beli tinggal klik order. Jika kita mengklik salah satu barang yang ada di product page akan langsung ke menuju ke detail page. Detail page ini isinya ada detail produk, deskripsi detail mengenai barang yang ingin dibeli oleh customer. Terus ada juga uh, order button. Jadi kita bisa ngeklik gitu. Kita bisa menambah atau mengurangi Produk yang kita inginkan, terus disitu kita klik order. Kalau kita klik order, nanti akan ke struk. Struk ini berisi informasi tentang produk apa dan berapa banyak produk yang dibeli. Lanjut, nah, terus lanjutnya dari resource page. Resource page ini tuh isinya tentang apa saja yang menginspirasi kita untuk membuat blue ini. Yang pertama ada Pinterest, itu ide awalnya kita cari di Pinterest, lalu ke ada Tokopedia juga. Uh, layout e-commerce kita cari di Tokopedia dan yang terakhir di Zalora. Kita nyari foto-foto baju eksklusif itu di di Zalora. Selanjutnya ada uh, halaman About Us page. Ini tuh foto-foto kita yang membuat uh, apa namanya website ini. The Francisca, Yofi, dan Tori. Selanjutnya uh, kita mau ngeliatin websitenya. websitenya. Hmm. Jadi di halaman home ini kita memberitahukan bahwa ada dua produk kita wallet dan casing menjadi best bestseller dan new produk kita double bag dan sling bag. Di bawahnya ada ini komen komen dari pembeli produknya ada kacamata dan lain-lain. Jika mau chat order kita masuk ke detail detail produk. Di sini ada nama harga dan e, detailnya. Ini ulasan dan terjualnya. Di sini kita bisa merorder uh, sesuai yang kalian mau. Misalnya masuk satu, diorder, masuk ke struk pembelanjaan. Di sini ada nama, harga, beli satu. Uh, harga Rp100.000. Harga Selamat sore, uh, Cimeli, asisten dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang website yang kami buat. Nah, Website yang kami buat ini, e, tampilan pertamanya ini setelah dibuka, akan menampilkan seperti gambar yang pertama. E, lalu kalau misalkan tombol hitam itu dikencet, e, website kami akan mengarahkan ke bagian bawah, dan di bagian bawah tersebut akan ada penjelasan mengenai e, kuliner atau makanan yang akan kami bahas. Nah, secara garis besarnya seperti ini tampilan untuk websitenya. Ketika diklik e, tombol hitamnya akan muncul seperti ini dan ketika menu lain diklik akan berubah ke menu yang dituju. Nah untuk halaman kedua sama seperti halaman pertama ketika tombol navigasi yang di atas kiri dipencet, yaitu jenis-jenis pasta, maka akan keluar tampilan jenis-jenis pasta. Sama seperti halaman pertama juga, ketika tombol hitamnya di-klik atau dipencet, akan menuju ke halaman bawah yang menunjukkan tentang bagian tersebut. Seperti ini tampilannya. Mungkin e, untuk gambarnya tidak, tidak akan sama seperti yang di aplikasi nanti, karena ini masih gambar yang belum jadi, jadi nanti akan berbeda dengan aplikasi yang akan ditampilkan. Sama seperti halaman kedua dan pertama, halaman ketiga ini akan menampilkan tentang apa apa saja yang akan kami bahas. Dan juga halaman keempat, halaman keempat berisi tentang tentang kami dan kami, bisa ada juga kontak kami, yaitu kontak Instagram kami. Sekian, terima kasih. Saya akan menunjukkan tentang aplikasinya sebentar. Ini untuk aplikasi yang kami buat. Ya, halaman pertama ini seperti ini bentuknya, dan ketika tombolnya dipencet akan menuju ke halaman yang akan dituju. Dan di halaman ini, kami menjelaskan tentang apa itu pasta, tentang sejarah pasta, dan juga nutrisi-nutrisi yang terdapat di dalam pasta. Dan begitu kami pencet di navigasi jenis pasta, akan muncul tampilan seperti ini. Di tampilan seperti ini, nanti akan muncul tiga menu. Di tiga menu ini akan menjelaskan tentang menu-menu sesuai dengan uh, judulnya. Uh, berikutnya, silakan, Morel. Hmm. Kalau yang di restoran pencet, pencet. Ya. Setiap restoran akan di-link menuju ke restorannya. Yang tidak ada website akan menuju ke Google Map lokasi restoran tersebut. Dan kalau ada website, bisa ada di GoFood, akan menuju ke GoFood dan website, website aslinya. Udah. berikutnya ini adalah halaman terakhir, yaitu kontak mengenai kami. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, Jadi di web kami itu kita buat web kuliner. Nanti web kuliner itu tentang makanan di pulau daerah Jawa. Jadi ini tampilan web kami di awal-awalnya. Ada local food ID, home, about us, dan kontak. Jadi nanti kalau kita scroll ke bawah ada daftar pustaka dan About Us. Nah ini kita scroll, nanti ada buat pilihan kalau kita pencet nanti bisa ke web ini. Ya, terima kasih. Uh, baik, saya akan menunjukkan uh, webnya ya. Uh, dilihat. Jadi seperti ini. Ini navbar ya. Jadi navbarnya ini dia sticky. Jadi dia ingin ikut terus. Nah jadi tampilnya seperti ini. Ini untuk home-nya. Ini local food ID, ya teks gitu. Ini untuk apa? Menunjukkan website kita untuk apa. Nah ini Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau kita klik ini nanti dia bakal ke, uh, dia bakal ke file HTML yang menunjukkan rekomendasi-rekomendasi Jawa, Jawa Tengah di sini daftar pustaka setelah itu about us dan di paling bawah adalah kontak kalau kita klik local food.id dia balik ke atas kalau kita klik about us ke sini kontak juga kalau home dia bakal refresh page nya. kita langsung lihat uh, contohnya mau ambil yang mana ya kita ambil jawabart aja ya. nah, jadi yang jawabart seperti ini ini dia pakai Overflow auto, jadi kalau misalnya teks kelebihan, dia bakal ada scroll. Kita ke bawah, ya seperti inilah. Nah, ini kalau kita klik About Us, dia bakal ke Home dan dia langsung turun ke bawah sini ini. Untuk layoutnya Jawa Tengah sama Jawa Timur kurang lebih sama ya semuanya, jadi seperti ini. Nah, Timur juga ini kalau kontak kita langsung ke home-nya, langsung ke bawah sini ini untuk kontaknya sudah sih, seperti itu aja sih untuk websitenya sore Gmail kakak, kakak dosen dan teman-teman semua pada kesempatan kali ini kami kelompok 10 akan mempresentasikan hasil small group cek yang telah kami buat pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami yang pertama ada Tabitha yang kedua ada saya Michael Kuswanto yang ketiga adalah ada Bifanya atau Introduction pada Small Project UTS web dasar ini kami ditebaskan untuk buat web dengan tema yang kami pilih yaitu Local Culinary dengan Subtema Kuliner Pulau Jawa Nah, tujuan kami membuat web ini adalah memperkenalkan berbagai kuliner yang ada di Pulau Jawa, merekomendasikan berbagai kuliner yang ada di Pulau Jawa, dan memberi informasi mengenai berbagai kuliner yang ada di Pulau Jawa. Nah, apa saja sih yang ada di dalam web kami? Yang pertama ini page uh, Di bagian paling atas ada header yang berisi judul web dan background kuliner. Yang di bawahnya ada navigation bar berisi tab hook, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, reference, dan about author. Selanjutnya ada uh, subscription button. Saat tombol ini diklik, maka akan muncul jendela pop-up meng mengisi email. Dan selanjutnya yang paling bawah ada footer berisi hak cipta web atau keterangan kepemilikan ke web. Kepemilikan web ini serta link tambahan. Dan di link tambahan dan link tambahannya adalah tulisan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Maranta yang jika diklik akan pindah di ke link tambahan website FIT selanjutnya nav tentang navigasi bar akan dijelaskan oleh Abi Fani baik terima kasih Michael selanjutnya kita akan melihat uh, navigation bar yang pertama itu home home itu merupakan gambaran awal ya nya dari uh, web ini next Berikutnya ada tab Jawa Barat. Tab Jawa Barat itu berisi beberapa kuliner yang dari Jawa Barat. Next. Berikutnya tab Jawa Tengah sama seperti Jawa Barat. Itu berisi beberapa kuliner yang ada di Jawa Tengah. Untuk Jawa Timur juga sama. Beberapa kuliner yang ada di Jawa Timur. Yang terakhir itu ada tab reference. Tab reference itu dari daftar pusaka sumber-sumber yang kita ambil untuk membuat web ini jika kita klik, klik link ini maka kita akan dipindahkan ke sumber artikel asli Next, ini merupakan tab about authors yaitu profil-profil profil Anggota dari kelompok kami. Sekian terima kasih. Sekian dari kami. Sekian presentasi dari kami dan untuk aplikasinya akan didemonkan oleh uh, Tabib. Saya siap screen ya. Oh. Apakah sudah terlihat? sudah terbit Oke okay. uh, jadi ini adalah tampilan awal jika website dibuka yaitu homepage di sini isinya pendahuluan atau pengantar dari masing-masing uh, kuliner yang ada di daerah tersebut jadi ini untuk di bawahnya ini ada subscription button yang kalau dipencet akan minta seperti ini misalnya saya tulis asal aja ya Ini terus saat oke okay, akan keluar tulisan subscribe thanks will be in touch lalu di sini ada yang copyright itu terus di sini link tambahan yang kalau diklik akan muncul website FIT Maranata terus di sini seperti yang dijelaskan tadi kalau diklik akan muncul beberapa rekomendasi kuliner Jawa Barat begitu pula Jawa Tengah juga sama Jawa Timur juga demikian dan untuk Tab preferences-nya berisi sources yang kami pakai untuk membuat uh, web ini. Terus yang terakhir ada about authors, yaitu biodata singkat dari masing-masing pembuat web. Dan di sini ada akun Instagram yang kalau diklik akan muncul ke Instagram. Oh, ya, seperti itu. Um, sekian presentasi dan demo dari kelompok kami. Terima kasih.